serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan bahagia pastinya dari Leslar, tentunya. Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, pastinya warga Gona dibikin kangen banget ya dengan momen spesial Bunda Lesti tampil. Tentunya tampil di depan Lesti love Words. Wow, Masya Allah banget ya Kita merindukan dan pastinya kita sangat-sangat kangen dengan momen spesial Bunda Lesti Tentunya tampil bernyanyi Mudah-mudahan persahabatnya Ada kejutan, ada kabar baik yang kita dapatkan dari Lesti Kejora maupun Papa Bilar Mudah-mudahan Bunda L tentunya tetap Terus berkarya dan selalu memberikan karya terbaik Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya dari akun Yani Anuskal Lovers 03 mengatakan Semoga segera bisa kumpul lagi ya, amin Ada juga tanggapan dari Milan 637 Mila mengatakan Kapan itu bisa lagi kumpul rindu lihat Lesti Lovers Indonesia Kumpul seperti ini semoga segeranya om, amin Masya Allah banget ya doakan saja Secepatnya dan segera bisa kumpul kembali Lesti Lovers Les Lovers untuk menyaksikan Bunda Lesti Kejora nyanyi Kemudian persahabat, ada informasi juga untuk warga Gunoha Sebelum hari ulang tahun Abang L Lesti Lovers Hong Kong mengadakan acara meet and greet Lesti Lovers Hong Kong tasyakuran Hari ulang tahunnya Abang L Yang akan di. Adakan tanggal 25 Desember Ini sebelum hari ulang tahunnya Abang L ya Mudah-mudahan acaranya lancar Acaranya sukses Dan tidak ada halangan satu hal apapun Mudah-mudahan BBL juga menjadi anak yang soleh, Menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin Dan berikutnya Kita lihat juga video BBL Yang selalu membuat kita bahagia Selalu membuat kita semangat Postingan Bunda Lesti Alhamdulillah persahabat ya, memberikan asupan vitamin untuk warga Konoha BBL, persahabat ya, sudah pinter memanggil mama Aduh Masya Allah, pokoknya ini mah kebahagiaan banget untuk warga Konoha Kita lihat juga persahabat ya, di beberapa tanggapan komentar yang diberikan oleh Lesler Lovers Diantaranya dari akun Hakan Yati, mengatakan Masya Allah ya, sehat-sehat kastep. Selalu dalam penjagaan Allah bersama panda tercintanya, Amin ya Allah. Ada juga tanggapan lain dari akun Dian atas mengatakan, Masya Allah si paling kebaran sama bundanya Abang, gemes ayang lagi ngoceh dan main-main sendiri. Salvo Abang manggil Mama. Kode Abang request minta manggil bundanya Mama. Kalau manggil bunda masih susah ya Bang. Aduh Masya Allah, pinter banget ya, Bible sudah pinter memanggil mamah kepada bunda aduh Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu bahagia selalu untuk abang Fatih ya kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Leslar family dan berikutnya juga persahabat yang kita lihat nih outfit yang dipakai oleh abang Fatih persahabat ya di videonya bunda Lesti terbaru Abang L memakai baju kaos merek Bosni, ini bukan kaleng-kaleng harganya persahabat ya, mencapai 1.144.000 rupiah Wow, kaosnya baby L aja, satu juta lebih persahabat ya, Masya Allah berkah selalu, mudah mudahan rezekinya selalu lancar dan semoga rezeki idola kesayangan kita juga bisa nular ke kita semuanya, persahabat. Amin. Doakan yang terbaik saja untuk kita semuanya. Berikutnya bersama dari informasi juga dari Toba Boys. Toba Boys menginformasikan jadwal main sepak bola nih persahabat ya di Liga Season 3. Ada tim atau klub sepak bolanya Papa B Golden Warriors yang akan tanding di game kedua. Ini persahabat ya jadwal untuk main sepak bola di Liga Toba Boy Season ketiga yang akan digelar besok malam hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat persahabat. Jadi besok malam sepertinya Papa B juga akan bermain sepak bola bareng Golden Warriors ya dan kita lihat juga kabar dari Marwai FC dua hari yang lalu persahabatnya mengunggah video. Papa B persahabat ya. Kita juga dibikin salvo dengan kalimat caption. Semangat menuju weekend. Habis itu Senin deh kita jumpa lagi dan bersilaturahmi. Wow, sepertinya Papa B juga malam hari ini bakal hadir main sepak bola bareng tim Marwa FC. Masya Allah doakan saja. Mudah-mudahan malam ini datang ya Papa B konsisten untuk bersilaturahmi dan mengikuti kajian Marwa FC. Bukan hanya olahraga saja yang didapat Kajian, ilmu, agama pun didapatkan oleh Bapak Bi Doakan saja mudah-mudahan ya Ada kejutan malam hari ini dari idola kesayangan kita Untuk berikutnya juga persahabat informasi dari Ibu Firni. Wow, hari ini persahabat ya Ada diskon semua produk Purnama Beauty Bersama Bunda Lesi Kejora Cuma Rp12.000 Wow, persahabat ya Hari ini spesial Di tanggal 12, bulan 12, 2022 Persahabat ya Itu diskon cuma belas 12000 Persahabat ya Untuk produk Purnama Beauty Cus Lesa Lovers Ke TikTok Purnama Beauty ya Lagi promo serba belas 12000 Kata Bu Firtu Masya Allah Mudah-mudahan usahanya Bunda El juga diberikan kelancaran. Mudah-mudahan sukses terus untuk idola kesayangan kita. Amin. Dan berikutnya juga bersahabatnya kabar spesial dari Indosiar nih. Indosiar mengunggah video saat interview bersama dengan Datuk Siti Nurhaliza. Datuk Siti Nurhaliza ini salah satu idolanya Bunda Lesti juga nih bersahabat ya di kabar-kabarnya. Untuk Dato Siti Nurhaliza ini persahabat ya diminta untuk menjadi komentator atau juri di Dangdut Akademi Asia 6 nih Wow, kira-kira pendapat kalian bagaimana nih? <guruh> Mudah-mudahan saja persahabat ya Dato Siti Nurhaliza dan Bunda Lesti bisa hadir, bisa duet kembali Kita sudah merindukan Tentunya Lesti tampil bernyanyi di layar kaca dan di atas panggung besar Amin, doakan saja yang terbaik yang untuk idola kesayangan kita